Halo okay, guys, lagi bersama gua Wirman di channel kita yang lagi-lagi sekarang main Minecraft anja. Sekarang lagi sunset ya, gila keren banget. Walaupun mataharinya kotak tapi langitnya jadi bagus. <guluh> ada nah, pakai shader. Oke, okay, jadi di konten kali ini ya, kita akan membuat yang namanya mercusuar. Nah, mercusuar di Ada nanti di sebelah sana tuh ya di belakang gua tuh posisinya di sebelah sana. Akan menjulang tinggi sebagai tanda kalau nanti kita itu lagi ke laut gitu ya untuk mencari si temple. Boom, bahannya seperti apa? Apa yang akan gue gunakan untuk dijadiin mercusuar gitu ya? Let's go, nih gue kasih unjuk. Nah, jadi bahannya sebenarnya rencananya gue mau pengen antara nether brick sama blackstone, apalagi yang polished bricks ini gitu kan. Nah ini mungkin gue gabung juga bisa jadi. Nah karena ini banyak banget, jadi gue nanti mau bikin chest dulu di tempat sebelah sana supaya nanti gue taruh barangnya gampang. Ini adalah di bawah-bawah ya buat peralatannya supaya bisa bikinnya. Nah ini ada tangga. Dan obor supaya disana nggak nge-spawn ya Di bagian atasnya nanti nge-spawn monster lagi Alah. Oh iya Anjas Kemarin guys iseng, iseng main Untuk bikin gerbang ke nether Menggunakan ini nih Brick dari nether ya Apa gue lupa namanya tadi anjing Nether brick Gila ya ala-ala nether gitu pakai lantern sadis nggak? Ini yang pakai tangga sama slab juga ya Keren Dan di belakang gue juga Gue jadi peternakannya tuh gue pugar karena ah ternyata bikin sumpah kalau dipikir-pikir gitu ya akhirnya gue bikin supaya lebih kelihatan luas gitu nggak ada bangunan di tengah dan gue tambahin pohon aja satu sedikit ceritanya di situ adalah ceritanya di situ ya domba-domba ayam-ayam ya berkumpul di sana bercocok tanam kali nggak tahu dia ternyata bikin farming juga di sini nggak tahulah lah terus gue tambahin bone meal supaya terlihat terindang gitu ya soalnya dia munculin tumbuhan-tumbuhan kayak gini nih yang ini sama bunga-bunga itu pakai bone meal. Gitu. halo Bruno dan Mars, Bruno masih belum gue keluarin lagi dari kandangnya, Mars juga belum ada namanya bahkan ya, dan juga ya kalau misalnya kalian ingat di sebelah sini sebentar ada pagar ya, ada fence, cuman gue hilangin di sini, jadi mungkin akan gue bangun sesuatu lagi di sebelah sini, cuman gue nggak tahu apa ya. Nah yang akan gue jadiin mercusuar tempatnya adalah yang di sebelah sana, Ini kalian bisa lihat, nah di sebelah sana, kecil sih. Mungkin gue bikin nanti dari yang lama, lingkarannya gede Lama-lama ngecil, lama-lama ngecil, lama-lama ngecil, ngecil Sampai ke atas Gak mungkin sampai sini ya, paling sampai seginian lah tingginya Yang pasti lebih tinggi daripada storage house gue harusnya Boom Let's go Kita pasang dulu Chest di sini supaya Gampang naruh barangnya Boom Gue taruh dulu Ya ini harusnya Sekarang kita ambil dulu blackstone sama netter brick. Iya, kapan lagi gue survival malah ngebangun bangun anjing gedung tinggi lagi? Gue berani karena emang sekitarnya laut aja. Jadi kalau jatuh ke laut, <laughs> gue pun bisa lewat dengan gampang sambil keluarin ayam dari telur jenis. sekarang gua akan mulai taro-taroin dulu. Dan gua mau bikin yang namanya crafting table. Eh, what? Gua lupa memperhitungkan faktor kalau ada monster dari air sial. Kalau malam ya bermunculan. Ya? Enggak juga ya? Siang bisa muncul juga ya? banget cuy. lupa gue Oke, nah sekarang gua mau bikin rangka dulu sih. Jadi kalau misalnya gedenya satu sebesar pulau ini gitu loh, pulau kecil ini, kita gua harus bikin rangka. Oh iya, sampai sebelah sana. Oke, oke, oke rangkanya sekitar. Oke, sabar, sabar, gue bikin rangka dulu. Lo ada yang nanya rangka ini sebentar, buat apa biar nanti ngasih lihat kalau, oh, bangunannya tuh segede ini. Gue jangan lebih besar dari rangka gitu loh. Jadi di dalam rangkanya tuh, gue bikin bangunannya Nah, oke, okay, lewat sedikit. Nah, buat gue kasih tanda aja. Boom, exactly, on point. Oke. Okay. Sekarang gue mau pasang obor dulu di daerah rangka supaya nggak dijadiin tempat spawn on apa monster gitu ya Supaya nggak dijadiin tempat spawn monster Let's go Tunggu Kurang simetris ya Yang apalah rangka doang baru setelah itu kita akan ukur ketinggiannya. Nah, gua sekarang akan parkur ke atas. Ini ada 64, 64 bagi 2 32 bagi 2 18. Tunggu 16, sorry 16 lantai artinya. 1 2. Berapa sih tadi? Ah, shit. 1 2 1. Waduh, jatuh lagi. Sayang. Tuh dua 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nah, tingginya masih kalah main di sebelah sana That's what I'm talking about Kalau bikin bangunan dekat air, enak gitu ya Mungkin buat kalian juga kalau misalnya mau bikin bangunan di daerah yang bukan ada airnya Yang gak ada airnya Bikin aja airnya, sebelahnya sebelahnya buat lu jatuh gitu. Shit, gua nggak ngitung lagi. Lu oh, buat ngecek satu lagi, nih. Boom. wah lah, udah siang kali. satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas. kurang satu. sudah. wow. dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas. bagi empat puluh nih. 20 bagi 4 5 ya. 5, 5. 1 Setelah bikin rangka. Nah, ini bisa dipakai buat tangga. 1,2,3,4,5 Kurang tadi ya. Us. Di ke tangga aja masukkan ada damage tuh. kita bisa berhenti dengan menggunakan shift di tangga gua baru tahu, anjing <tuk> norak maaf oke sekarang waktunya peletakan batu pertama ya <tuk> eh tunggu dulu, ini harusnya gua ratain dulu sih oke sekarang saatnya meratakan tempatnya apa nggak usah ya? bentar bentar bentar, mikir mikir mikir mikir hmm, harusnya sih rata ya biar bagus gitu biar jadi ruangan lagi di bawahnya maafkan aku oke okay. harusnya sih bikinnya tuh kotak ya atau bundar gitu loh ibaratnya coba gua bikin kotak dulu biar nanti gua tahu bundarnya kayak gimana ya sebentar bundar bundar sini sih palingnya ya gila simetrik as fuck 123 123 di dalamnya juga nih 123 123 ada 2 biji di tengah boom. BOOM tapi kayaknya kekecilan ya gue gedein lagi lebih ke sebelah siniin lagi jadi di sebelah sini oh gak bisa nih gak bisa ya ya ini, ini, ini paling gede yang paling simetris yang gue bisa karena mau bikin bunder, nggak mungkin kalau kotak atau wajik ya kalau mercusuara anjing. jadi gue bikin lantainya dulu Uh, itu bikin menjulang ke atas ya berat juga Coba bangun lurus ke atas dulu ya Pengli ya Oke okay. Gendang langsung buat Gila Boleh juga gue bikinnya eh? Boleh juga gue jadi nggak nyampe atas udah abis nih Blackstone ambil lagi Anjir ini jadi bakal kayak gimana ini ya keren banget sih ya, item blok Blackstone ini Anjir polis Blackstone Hitamnya ganteng aja, hitam ungu Shit gue lupa, kan gak mungkin kebuka nyampe atas terus ya Wuh, wuh, nyari salah pencet gua, gua mau pencet shift, malah pencet kontrol. Anjir, hampir lari, gua menuju kematian. Aku bikin Alah -alah jendela, ah, halo, jendela. si pendek nih harus lebih tinggi lagi anjir. Oke okay, kalau gitu oke. Okay. Setiap 15 lantai sekali nanti kecil mau mengerucut. Jangan yeah, jangan sampai kecil banget sih jadinya. Ya. Jelek nanti jadinya. The hell step. wow Ah! Uh, gua belum tidur 3 hari. Kaget gua. Oke, okay, maaf tidur dulu, tidur dulu, tidur dulu. Topan, topan, topan. Oke, okay, udah selesai tidur. Let's go, bangun-bangun lagi. Shit, abis Blackstone anjing. Jangan, jangan bilang ini udah Blackstone terakhir gua lagi. Damn. Blackstone terakhir lagi ya. Hmm, harus mikir, harus mikir. Masuk dilanjutin Netherite break di atasnya Aneh banget kalau gitu. Tadi gua mau pakai Netherite break buat hiasan sebentar. Hmm. Gua coba lihat dulu deh pakai Netherite break. Netherite right break enggak? Nether break. Sorry. Oh, gua tau gua tau gua tau, gua tau. lanjut guys, ini pakai netherite break nether break, aduh netherite lagi kan gue nggak tau ini bakal jadinya bagus apa enggak karena ini awalnya blackstone eh nyampe atas nether break ntar gue lihat besok ya pas lagi terang mungkin gue rasa udah cukup tinggi mungkin gue akan bikin hiasan dulu abis ini Oke okay guys, gua baru aja balik dari neter, cuman buat ambil <laughs> blackstone lagi supaya dijadiin polished black blackstone bricks, polished blackstone bricks. Let's go. Kenapa gue ambil lagi? Soalnya pas nyampe ke atas tuh ternyata kurang anjir Nether brick kalau misalnya gue ambil lagi, aduh lama harus dibakar dulu anjir Gue pake plus apa, Akhirnya gue pake polis blackstone lagi aja buat lanjutin di sebelah atas Sial itu juga gak, gak ini ya Jadi <tuh> ya, tadi gue iseng bikin jendela di atas Tapi ternyata Gak simetris anjir pindahin dulu Oke sampai sini paling gue cuman akan bikin dengan Blackstone ini tapi mengerucut ke atas itu doang sekalian akan buat tambahin ornamen detail boom hmm. Oke, ini kita mulai beres-beresin dulu karena yang di luar udah kelar, tinggal yang di bagian dalamnya, interiornya nanti kita berbagus. Oh no. Oh no no no. Huh. Ayo, bisa man Bisa. Ah, Ampirnya mati anjing. Hu, sat. Oke-oke. Okay, okay. <laughs> terlalu berbahaya tadi. Mending kayak gini aja, mat. Hancurin ini. Oke, okay, sekarang gua akan mencoba membangun tangga menuju ke atas. Tapi tangga yang bagus menggunakan slab dari polis blackstone brick. Anjaaah keren banget dengan matahari yang baru terbit di sebelah sana ya cahayanya lihat tuh gila hmm cara naik tangganya biar enak sih langsung kanan ini ya tata tata ke atas gitu ya bisa kayak, ya coba ya itu kan jadinya bisa muter, eh salah. lagi hujan gede di luar dan di sini juga nggak ada petir. Hmm. kaya banget jing lagi hujan badai gue malah bikin bangunan aduh gue oke oke oke sebentar ya sentuhan terakhir ya jangan sember gua jangan disambar Uh. lih atau petir anjing oke saatnya bersih bersih rangka ya dan sampai gua salah bersihin ya kenapa gue udah mulai bersih bersih rangka karena memang sudah selesai nanti habis ini gua akan kasih lihat room tour bukan room tour sih mercusuar tour gue akan kasih lihat hasil dari mercusuar tidur lagi udah ya, ngembang banget tapi ya eh gimana mau nih Oke okay guys, kita sudah selesai membangun tower Merchiswire-nya Seperti apa? Seperti ini! Sore Woo! Woooow! <tuh> Sorry! <tuh> Abis karaoke, suara jadi agak sedikit serak <tuh> Jadi ini towernya sebenarnya. <tuh> Ya gak bagus-bagus banget sih Gue ngerasa kayak masih ada yang kurang karena bahannya juga memang kurang kan Mungkin nanti seiring berjalanan waktu gue juga nambah-nambahin lagi Apa yang kurang yang bisa gue tambahin di sini gitu ya Tapi ya walah Sekarang ini adalah tower mercusuar dari Wirman Boom Seperti apa sih yang ada di dalam ya Kita langsung tengok saja Nah ini adalah pintu masuknya Ini real ya Ini jalanannya emang bener-bener seatnya asli gitu loh udah gue bikin kayak begini nih Emang dari sananya. Nah ini adalah towernya, boom. Kita uh, lihat yang luar-luar dulu ya. Di sini gua cuma pakai dua sih, dua bahan yaitu polis black stone sama nether brick. Nah terus gua jadiin, ada yang jadiin tangga, ada yang jadiin slab ya, masing-masing dari. Nah kalau dilihat dari dekat, wih gila. Ini ada pintu yang besar banget ini ya. Ini sengaja sih gua bikin kayak gini biar kelihatan lebih luas, boom. Ini nanti ada tangga ke atas, jadi ceritanya ini juga masih belum tahu mau dipakai buat apa sebenarnya. Tawarnya, tapi kita gue bikin tangganya dulu aja gitu ya. Kita lihat ke atas, tangga terus sini Gue kasih jendela sedikit yang kita juga nggak bisa ke Ini karena ada slide-nya satu biji gitu ya, gila. Terus kita langsung lagi naik ke atas lagi, mulai berubah karena tadi bahannya habis, jadi netter break. <laughs> Gua tambahin cisel, oh iya ada tiga bahan deh ini gua tambahin cisel, ciselnya terbrick, iseng banget. Di sini gua tambahin lagi jendela yang super panjang, saat gitu ya, sama dua tangga menuju ke atas. Kenapa dua? Karena nanggung kalau satu ya kurang simetris jadinya. Nah, kita sudah sampai di atas. Ini juga gua gak tahu jendelanya model apa, Gue tiba-tiba kepikiran aja kayak gini, kayak tanda panah ke atas gitu ya kan. Anjas. Jadi ini ceritanya pakai tangga, terus tangga, terus tangga, terus break dua biji, satu dua, boom. Ini juga sama. Kita bisa ngeliat pemandangan. Di sini gue tambahin slide biar kayak atap gitu ya, kayak mercusuar kalau dari luar. Walaupun sementara nggak ada lampunya ya, fungsi bercuara nggak ada. Nah di sini ada tangga kecil sedikit. <laughs> Jadi caranya adalah karena ini tangga, kita bisa naik, lompat sedikit, tapi mentok nih. Kita harus jongkok buat lewat. <laughs> Iseng banget ya, gue bikin mekanis kayak gitu, ya, mekanisme kayak gitu. Nah, ini adalah atapnya. Ya kalian bisa lihat tuh. Tapi di sini gue bikin titik paling tingginya ada tangga ke atas di sini, titik paling tingginya. Boom, lihat tuh. Pemandangan yang indah di sana, kita bisa lihat ya. <tuh> Rumah gue, kuil dan chest Keren? Keren lagi lah, apa lu? Nih masa gue dibilang jelek? Ah Oke okay guys, segitu dulu konten Minecraft gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Wirman, keep rocking ahead, headbanging. Peace out, cabut dulu, exclaim forever. Jangan lupa beli IG sk official. Boom! Dadah, cabut dulu.